ni dia payah Amor jumpa satu telaga ada saya buat kita malah jadi jalan jauh sampai locus ada saya cuba ayah kelir saya ada air kau tak aku kena tengok Allah air pulang dulu dah jadi motor kau tak sangit ambil air Amor tak boleh payah Amor tak nak bernais Amor tak pernah naik Habis ya? Ha? Aku tak boleh sanggih. Saya aku lemah dah. Tak boleh agak-agak boleh. sama. lah orang lain tak boleh, terus dia agak. Panggil, panggil, panggil. Mau ada kredit macam Apa-apa lah? sama. Amo kredit ada tapi tak boleh beli, er, tak boleh lagi. Ada saya. Ada saya, aku ada. ada. Halo? Haa ha, ha. sama, haa kau tu, selamat kau tu Gajah buaya besar Haa ha. Jumpa dah kaleng-kaleng pulang agar ni Tapi nak ambil air tak boleh timbul ada Gajah Gajah Aku tak boleh tugur lah Aku air sekalut tu terlumah dah Munah teruk, munah teruk, munah teruk Muna, Okey, okey Okey Awak kecap apa ko Kau dengan samak lah. Sebab kredit dia kena boboh. Takut tiga sotoh gini lah. Samak hari. Haa, tu dia. Mana saya boleh? Gini, Bermak. Sebab kita sudah siapa tu tepat koden. Tapi timbul aduk. ada. Nampak air ke mana ni? Haa, saya. Ya, oye mutu gue loh Aku minta mangang banyak Aku dak leh tunggu dah tagar. Tunggu tanah naik lah mak, minta gapo? Minta mangang. Gapo dia mano? Um, okey, tawang-tawang mangang, okey kato mak. Po tolah lah mak, mangang dulu. Amo raso sebab amo dengar ri okay, kekek. Okey kato kan telago gini kan. Ya. Abang mak lah pandai tunggu nyok galai tau suru pelakon. Bila? Orang tu kacau kena kopi? Sengok teh sama Orang okay, kata sama tengok lagu tu pun Kalau buat Telaga kat Jepang dah berenek Buat air Banyak dia tunggu selalu Aku tunggu gitulah Haa hmm, Biar dia Bapak-bapak ah, sakit ah, Habis mat Haa Nampak air bobok lah kan Kita tunggu sini lah sakit Kalau sama tak naik empat hari Kita tunggu lima hari tidak naik lima hari sampai setiap hari Habis sama mana berani kau tidur ya? Tahu Kalau tidur air ada atas tembok dia warna berani Oh berat kan, ya? Maka pengatuh ke sama Dia tunggu bukitlah juga dari Telaga Rupa-rupa di luar saja Telaga Adalah juga sebuah negeri seorang raja perpue Namanya tuang petri butime, tuang petri butime, tujuh hari tujuh cuma sekali dia tu bik lah juga bersih, kau retamnya banyak lagi. Tuang petri butime dia ada lah juga tukak betul, ah tukak lah juga satu kepada ketukak ni kalau kata kau depe cari kegiloh, kata kau belake cari kebatu tukak namanya coper mom sati maka tu orang berteribu timik larilah pulak dengan sarai-sarai nyawa dan pergilah juga di tempat kolang kolik Pulau Nara Aku Akulah juga pernah bertemu bertiba-tiba Raja kerajaanlah ya cukup jalan pelakon waktu Tujuh hari tujuh malam sekali Aku tubiklah juga bersihir di koletamin banyak hari-hari Masa tu dah cukup dah tujuh hari tujuh malam Aku seru tak sedap katulah juga hari ni Aku ado tukar petua-tukar ajaib Tak marah, aku tinggal ke aku. Tukar kecil sopurnung ke dosa hati. Tukar ini kalau kata aku rupiah jadi gila orang juga. Kata aku berlaki jadi batu. Aku tak rasa aku tinggal tukak ini. Aku nak pergi juga tempat main yang muda. Aku sudah jago lah juga tukar ini. Biar lah dia tak bagi. Maka tuan Menteri buka Begitu kak kecil so mom pada saat itu kak sakok ayuh dia arma dulu. Nih kalau katok kupe, tertulah jadi gila. Kata aku belake jadi kebatu. batu. Oh, Ho enggak tempat mainai muda lagi. Belau. Ya benar juga mocik tuan berteribu timi Patik lah juga mainnya muda Gapur dia lah juga mocik bawa pati ni raya mocik Pocik lah juga gajah, begini lah juga mainnya muda Menjaga lah tukar kecil seberumah kada saat itu tukar ni menjangkau kecil Aku nak pergi segera di koletamnya banyak lagi Tukak ni jika katak kerpeh jadi gila. Katak ker belakang jadi batu. Katak ker kiri jadi penawar Astagino. Mujagolah juga ini tukak ni jangan huyoh kecuri. Takpelah makcik tuan menteri-menteri. Pasti jagolah juga tukak ni. Bila lah juga makcik nak pergi sirek. Hari ni lah juga hari juga ini. Selama janda lah juga moksi. Aku mesti jago lah juga. Tukak kecil sok bermuka ada hati. Tukak ni untuk kat tua kalau kata sok berupe jadi gilo. Kata sok berake jadi batu. Kata sok kudi jadi rancum awas lagi Aku jago tukak ni sepolah juga. Aku jago nyawa kiri aku. Lucu daging molo ada hati. Wah ketukus senang sama. ...segur di dalam korang-korang pulau nara. Rupa-rupanya bukailah juga korang-korang pulau nara. Itulah juga ada sebuah negeri. Selagi so, kajian suami teribu tim ini. Jelmulah juga sama tepat main yang muda lagi. Baau... ini apa dia ni haa haa haa trago wah ni ada orang siu ni kalau sebenarnya trago itu tak ada orang ni bukan hatu no Malaysia. Ah, kita pergi ni tak pilih lah mana biar tak dihalau apa boleh setara ni buat apa dia dia ni tanya apa tak okey tanya okey dah haa terganu Amola juga rawiya ada rawiya. Abe namo gapo abe sama Namo sama a. Sini kalau kita bijo kalau kita sew kalau kita gago, kau di mana sini a abe kini abe sama a abe tahu tuh mano ni? nih tahu tahu lah. Inilah juga di dalam lagi pelapa batu Pelapa batu? Pelapa batu Saja pulak gajah puan Sini lah juga gajah puan nama-tama tuan petribu timi Dia adalah juga tukak tua tukak apa tukak Tukat tua, tukat kecil, soberumumkan ke dalam hati Kadu kata, kata kau berlaki dengan tukak jadi gila Kata kau dapat jadi batu tukar saja mana tukar ya ni tukaknya memang ini dia wae air buah air ha. minum ke kita biarlah tadi air sungai air tak habis tak pedang ialah juga abis masuk buah air ke ini ha, ini perlu baik untuk aku tukak kecil sepuluh monggo dah Tukang ni je kalau kata aku jadi gigi, kata aku belakar jadi batu, kata aku gigi jadi kacau perawat sakineh. Aku nak curi tukang ni. Aku pengasuh senasama. Curi itu kaki cabur muka dan sate. Tukang, tukang tuan peti putih mega jauh perubahan di dalam negaro pelabuhan batu. Tidak apa juga hari ini. Sabak tanah gajah teh jahal juga. Dia buat no kita, buat lelok kita, buat cinta kita. Dia curilah tukar kecil sop permukaan dan sati. Sebelah aku kena bunuh kajuk, baik aku nak lah pada raja aku tuang tributi hari ini.